Musim hujan sudah berlangsung cukup lama, sehingga di mana-mana pepohonan tampak menjadi hijau. seekor ulat menyeruak di antara daun-daun yang bergoyang-goyang diterpa oleh angin. "Apa kabar daun hijau?" katanya. Tersentak daun hijau menoleh ke arah suara datang. "Oh, kamu ulat. Badanmu kelihatan kecil dan kurus. Mengapa?" Tanya, daun hijau. Aku hampir tidak mendapatkan dedaunan untuk makananku. Bisakah engkau membantuku, sobat? kata ulat kecil. Tentu, tentu, tentu. Mendekatlah kemari, daun hijau berpikir jika aku memberikan sedikit dari tubuhku ini untuk makanan si ulat aku akan tetap hijau perlahan-lahan ulat menggerakkan tubuhnya menuju daun hijau setelah makan dengan kenyang Ulat berterima kasih kepada daun hijau yang telah merelakan bagian tubuhnya menjadi makanan si ulat. Ketika ulat mengucapkan terima kasih kepada sahabat yang penuh kasih dan pengorbanan, itu ada rasa puas di dalam diri daun hijau. Sekalipun tubuhnya kini berlubang di sana-sini, namun ia bahagia bisa membantu ulat kecil yang kelaparan. Tidak lama berselang ketika musim panas datang, daun hijau menjadi kering dan berubah warna. Akhirnya ia jatuh ke tanah. Apa yang terlalu berarti di dalam hidup kita sehingga kita enggan berkorban sedikit saja bagi sesama Toh akhirnya semua yang ada akan binasa Daun hijau yang baik mewakili orang-orang yang masih memiliki hati bagi sesamanya yang tidak menutup mata ketika melihat sesamanya dalam kesulitan. Yang tidak membelakangi dan seolah-olah tidak mendengar ketika sesamanya berteriak minta tolong. Ia rela melakukan sesuatu untuk kepentingan orang lain dan sejenak mengabaikan kepentingan diri sendiri Merelakan kesenangan dan kepentingan diri sendiri bagi sesama memang tidak mudah tapi indah Seperti dalam kisah ini ibarat daun yang berlobang karena menolong sang ulat namun itu sebenarnya Allah akan tetap memberkati dan memelihara kita Dia bahagia melihat sesamanya tersenyum karena pertolongannya Ia menyadari bahwa ia tidak akan selamanya tinggal sebagai daun hijau Suatu hari ia akan kering dan jatuh Begitupun hidup kita Hidup ini hanya sementara Kemudian kita akan mati maka isilah hidup ini dengan perbuatan-perbuatan baik Seperti mendahulukan kepentingan sesama Memberikan apa yang kita punya Dan masih banyak lagi bantuan pertolongan yang bisa kita lakukan Jangan lupa bahwa kita pernah menerima pengorbanan dari orang lain Yang mungkin tidak kita sadari Hingga kita bisa seperti sekarang ini subscribe ya teman-teman dan bagikan ke sosial media jika ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton